Lebaran, saudara pada ngumpul, ya. <SILENCIO> Lagi rame, <SILENCIO> ada Yuni Didi, Fikri, <SILENCIO> apa ini? Atipah, tani, eh, apa ini namanya? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Alisa ya, Alisa. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang lain pada lagi sholat ini, ya ada yang lagi terkapar <SILENCIO> ya. hmm. Ini ayunya si Maharani. Ini Mas Arief itu mengair yang lagi sholat siapa ini tawa sholat jangan lupa jangan lupa